Tiga badai terbesar di dunia, ada yang diameternya 2220 km. Badai merupakan fenomena angin kencang yang kecepatannya mencapai lebih dari 120 km per jam. Kecepatannya yang sangat tinggi dapat merusak bangunan dan menghilangkan nyawa. Beberapa badai atau angin topan tercatat sebagai yang terbesar di dunia karena kekuatan dan dampak yang ditimbulkannya. Satu Topan Tip merupakan badai yang terjadi pada tahun 1979 dan dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia berdasarkan diameternya, yakni mencapai 2220 km. Tak hanya diameter yang sangat besar, kecepatan Topan Tip juga menyentuh angka 305 km/jam. Topan Tip termasuk kategori 5 super topan. Topan Tip terbentuk pertama kali di Pulau Marshall di dekat Filipina. Badai ini sangat besar dan bergerak mendekati Jepang. Saat tiba di Jepang, kekuatan badai sudah berkurang, namun tetap menyebabkan bencana. 2. Badai Olga-Badai terbesar kedua di dunia adalah Badai Olga yang terbentuk pada tahun 2001 dengan diameter mencapai 1.595 km dan kecepatan 190 km per jam. Meski memiliki ukuran yang besar, Badai Olga memiliki kekuatan yang tidak terlalu kuat. Dibandingkan topan tim, badai ini hanya termasuk kategori satu dalam kekuatan badai. Dampak akibat adanya Badai Olga adalah gelombang tinggi di beberapa perairan, namun tidak sampai menyentuh daratan dan memakan korban jiwa. 3. Badai Sandi Terakhir Badai terbesar ketiga di dunia adalah Badai Sandi yang terjadi pada tahun 2012 dengan diameter 1380 km dan kecepatan 185 km per jam. Badai ini pernah menerjang Amerika Serikat dan memakan korban jiwa lebih dari 200 orang dan kerugian materi sekitar 70 dolar miliar. Saat itu, 24 negara bagian terserang badai sandi, bahkan di West Virginia dan Kentucky, badai sandi yang terjadi seperti badai salju karena intensitas hujan yang sangat tinggi.